Halo guys, balik lagi bersama gue, Wirman Di channel gitar yang sekarang lagi benar bener gak main gitar Kenapa? Karena ini lanjutan di sih Tapi dengan versi yang berbeda ya Gue jadi nggak pakai kamera d 7x atau apa gitu ya Gue pakai kamera webcam Kenapa? Karena di sini gue Tadi tuh tertarik gitu ya Untuk bikin konten ini gara-gara tiktok ini guys ya Ini gue udah save nih di tiktok Punya gue Gua matiin dulu suaranya ya Jadi ceritanya ini dia lagi bahas Kalau kalian bingung ini gambar apa ini adalah hasil dari MBTI. MBTI itu adalah tes di sini ya, tes kepribadian dari Myers-Briggs type untuk merancang mengukur preferensi dasar murni psikologi seorang dalam melihat dunia dan membuat keputusan gitu ya Jadi pas gue gak search di tiktok, gue lagi liatin tiktok di hp, terus gue like nih gue simpan Wih bagus juga ya Jadi nanti di sini akan ketahuan kalau kalian tuh termasuk uh, kepribadian apa Terus kalian di rumpun yang mana, leader kah, follower kah, atau rebellious kah gitu ya Terus ada satu orang di pojok situ tuh yang gak masuk sama sekali di antara tiga ini Nah dulu, gue itu kayaknya yang itu, yang sendiri itu tuh, INFJ namanya Uh, atau nama lainnya advokat. Nah di situ gue jadi tertarik apakah gue masih seperti itu apakah gue masih si orang ini gitu kan yang gue termasuk leader follower ataupun rebellious gitu ya makanya sekarang kita tes aja langsung di MBTI tes langsung aja. Nah, kita sekarang udah masuk ke tesnya ya itu gue pindahin kamera gue jadi ke kanan atas. Tes kepribadian gratis MBTI mengumurkan waktu kurang dari 12 menit, jawab dengan jujur bahkan jika anda tidak menyukai jawabannya dan cobalah untuk tidak memilih jawaban netral walaupun emang sebenarnya kadang gua ada milih netral juga sih nah langsung aja kita mulai tesnya ya, ini iseng-iseng doang sih anda merasa kesulitan memperkenalkan diri ke orang lain? sebenarnya enggak juga sih, sebenarnya saya tidak terlalu setuju sama hal itu, gua bisa kenalin anda sering tenggelam dalam pikiran sehingga anda mengabaikan atau melupakan sekeliling anda sebenarnya enggak terlalu ya. netral dikit Jujur aja karena kadang gue ada waktu untuk bisa mikir itu, kadang enggak Anda mencoba menjawab email anda sesegera mungkin Dan anda tidak tahan melihat kotak masuk yang berantakan Ini saya sangat setuju ya Karena gue paling enggak suka ada notif chat sebenarnya jadi semua tuh gue buka sampai gak ada notif Anda merasa mudah untuk tetap santai dan fokus bahkan saat berada dalam tekanan Itu gue sangat setuju juga Kayak gue pernah diceritain sama temen gue loh, kok bisa tenang banget sih sama orangnya Padahal waktu itu tuh teman gue kayak ngeliat gue lupa bawa pensil waktu ujian nasional SMP anjir Pensil 2B apa kok gak salah Lu <guluh>, santai banget mah Ya gue pinjem aja sih susah amat gitu kan Kalau ada itu Kalau gak ada baru pusing anda tidak biasa melakukan per, memulai percakapan. Ini saya setuju juga. Biasanya apalagi kalau ketemu sama orang baru gitu ya, gue duduk, duduk kenalan habis itu ya, gue ngeliat dulu dia orangnya kayak gimana. Tapi nggak terlalu juga kadang gue bisa mulai percakapan. Jadi ya saya setuju yang di sini deh. Anda jarang melakukan sesuatu hanya karena sangat ingin tahu. Anda jarang melakukan sesuatu hanya karena sangat ingin tahu. Ini kalimat bahasa Inggris yang di translate jadi Indonesia aja jadi agak bingung. Jadi kalau dibalik, Anda sering melakukan sesuatu hanya karena Anda tidak ingin tahu <laughs> gimana sih bentar bentar ya, Gue mikir dulu nih jawabannya. Enggak sih, kadang gue sering banget melakukan sesuatu karena gue pengen tahu sih. Jadi saya tidak setuju gue pengen ngetes gitu. Anda merasa lebih unggul dari orang lain tidak sih? Gue sangat uh, merasa kalau orang lain itu lebih unggul, jujur aja. Gue orangnya biasa doang ya Menjadi orang yang teratur lebih penting bagi anda daripada menjadi orang yang mudah beradaptasi Waduh Saya lebih mudah sama ya, Gue lebih pengen orang yang mudah beradaptasi sih Karena dari situ baru lu bisa teratur yang tepat Kalau misalnya belum beradaptasi udah teraturin gitu kan Takutnya ada yang kesinggung atau apa lu ngatur-ngatur nanti jadi Teratur sini kan nggak kita doang Teratur juga ngeliat orang lain Belum tentu orang ngerti atau Uh, setuju sama teratur kita Mungkin mereka keganggu apa enggak kan? Jadi gue adaptasi dulu, enakin dulu Saya tidak setuju Anda biasanya sangat termotivasi dan bersemangat sebenarnya enggak sih, biasa aja sih Memenangkan debat Tidak terlalu penting bagi anda Dan diban dibandingkan memastikan tidak ada orang marah Gue sangat setuju, gue lebih ke nggak mau orang tuh marah gitu loh. Daripada menangin debat, karena menangin debat nggak penting buat gue juga Yang Penting gue punya prinsip Gitu kan Orang lain ngerti minimal, bukan gua mau menangin debatnya Anda sering merasa seolah-olah Anda harus menjustifikasi diri Anda kepada orang lain Tidak, saya tidak memikir seperti itu Saya tidak perlu justifikasi orang banget sih Setidaknya orang ngerti walaupun orang gak benerin juga gak masalah Saya tidak setuju ini deh Lingkungan rumah dan tempat kerja Anda sangat rapi Sebenarnya menurut gue sih rapi ya Cuman gak tau menurut orang lain Tapi menurut gua rapi ya oke okay lah kayak gua tahu posisi mana yang apa namanya rapi mana yang berantakan. Kalau berantakan kan kadang susah nyari barang misalnya. Kalau gua enggak. Anda tidak keberatan menjadi pusat perhatian? Uh, ya netral lah. Kadang gua bisa, kadang gua enggak mau tergantung fungsinya aja kenapa gua harus jadi pusat perhatian gitu ya. Anda menganggap diri Anda lebih praktis daripada kreatif? Nggak juga, gue netral sih jujur aja karena kadang praktis ataupun kreatif dipakai di kondisi tertentu Jadi nggak ada lebih mana sih kalau dari gue Orang jar orang jarang dapat membuat anda marah, saya sangat setuju soal ini Gue orangnya yang jarang marah sih apalagi dibikin marah juga kayaknya susah gitu loh tapi ya bisa cuman susah gitu rencana perjalanan anda biasanya benar-benar matang <laughs> nggak terlalu matang banget tapi setidaknya ada rencana mau kemana dari jam berapa sampai jam berapa minimal gue tahu lah itu jadi ya nggak terlalu matang banget sih sebenarnya gue membuka opsi fleksibilitas dalam jalan-jalan kok anda sering kesulitan menghubungkan perasaan orang lain nggak juga tergantung dari orang lain itu juga jadi kesulitan gue kadang bukan berdasarkan dari gue juga Mungkin dari orang lain juga Antara dua, antara gue atau orang lain itu Kalau emang gak terhubungkan walaupun udah usaha ya susah Suasana hati anda dapat berubah dengan cepat Enggak sih Gue cukup, apa namanya Punya tempat atau punya waktu Punya kekuatan untuk menahan suasana hati Supaya suasana hati gue keluar di saat yang tepat Di tempat yang tepat Jadi ya saya tidak setuju lagi dalam satu diskusi kebenaran harus lebih penting daripada sensitivitas orang lain. Saya tidak setuju. Karena kebenaran memang uh, benar, tapi sensitivitas juga ngaruh. Jadi, lu bisa dianggap benar atau masuk ke kepala orang kan karena orangnya juga dalam kondisi bisa menerima hal itu. Kalau dia sensitif sampai nggak bisa nerima walaupun benar susah. Gue lebih milih orang tuh ngerti dibanding setuju. Anda jarang merasa khawatir mengenai bagaimana tindakan Anda mempengaruhi orang lain. Gak juga sih. Sebenarnya gue mikirin juga. Walaupun itu nggak terlalu mikirin gua banget. Kayak kerja Anda lebih dekat dengan lonjakan energi yang acak daripada pendekatan metodis dan terorganisasi. Saya tidak setuju ya. Gua sangat metodis dan terorganisasi minimal. <laughs> kayak nggak mungkin lu bekerja tanpa ada cara yang terstruktur gitu loh kayak ya step, uh, step apa how to nya gitu step by step nya itu apa. Gua harus ada. Kalau nggak ada gue nggak bisa melonjakan energi yang benar gitu juga. Hmm, gua nggak yang acak. Ada sering merasa irit terhadap orang lain, waduh sama sekali tidak ya Langsung aja itu mah Buku atau permainan video yang menarik seringkali lebih baik daripada acara sosial <laughs> Saya sangat setuju sama hal ini Gue lebih milih main game yang enak gitu ya Di rumah main skyrim, main minecraft Misalnya dulu tuh sendiri dibanding gue harus kok luar kayak. Mampu mengembangkan rencana dan tetap berpegang pada rencana itu adalah bagian yang paling penting dari setiap proyek. Belum tentu Mampu mengembangkan rencana dan tetap berpegang belum tentu juga. Kadang kita punya fleksibilitas untuk uh, bisa mengubah rencana ya karena tergantung situasi. Anda jarang terhanyut oleh fantasi dan ide? Uh, jarang fantasi sama ide enggak? Uh, diantaranya sih, ya balik lagi ke itu. Ada waktu di mana gue sangat berfantasi dan menemukan ide-ide, ada yang waktunya juga enggak. Anda sering merasa tenggelam dalam pikiran Anda saat berjalan di alam. Saya setuju kalau yang ini. Karena kalau lagi di alam, itu emang waktunya untuk merasa tenggelam dalam pikiran. Nah ini yang gue maksud. Jadi gue setuju. Jika seseorang tidak menjawab email Anda dengan cepat, Anda mulai khawatir apakah Anda mengatakan sesuatu yang salah. Sebenarnya iya, tapi nggak terlalu juga sih. Tergantung email apa yang gue, uh, apa namanya, atau chat gitu ya. Yang gue kirim kalau emang gue nggak ngarepin uh, orang mikirnya apa gitu ya bodo amat gitu nggak sih biasa aja sebagai orang tua anda ingin anak anda tumbuh sebagai anak yang baik bukan anak yang cerdas waduh itu sangat <laughs> sepilihannya agak sulit ya tapi gue emang milih lebih ke anak yang baik sih dibanding anak yang cerdas walaupun emang gue akan sangat berusaha untuk bikin anak gue cerdas tapi kalau dia nggak baik waduh itu salah gue banget sebagai anak eh sebagai orang tua anak tersebut gitu ya anda tidak membiarkan orang lain mempengaruhi tindakan Anda Tergantung sih Kalau emang gue dipengaruhi sama hal yang baik Kenapa tidak gitu Jadi gue membuka opsi aja Gue gak menutup banget dari masukan orang lain Apalagi mempengaruhi gue Kalau misalnya baik ya gue terbuka Impian Anda cenderung fokus pada dunia nyata dan peristiwanya Wah aduh Impian Anda cenderung fokus pada dunia nyata dan peristiwanya Gue setuju sih Gue gak tau soalnya impian apa lagi yang harus gue mimpiin Kalau bukan untuk dunia nyata anjir tidak perlu lama bagaimana untuk terlibat dalam kegiatan sosial di tempat kerja anda. E, netral, tergantung sama orang-orang lagi. Jadi gue sangat menyesuaikan banget. Kalau orangnya susah gitu atau nggak masuk, kayak gue minumannya mabuk misalnya kan. Cara meluangkan waktu mereka ya gue nggak bisa Pasti lebih lama. Anda lebih merasa sebagai pembuat perbaikan alami daripada perencana teliti. Waduh, apa nih bentar mikir dulu. enggak sih, tergantung lah tergantung masalah alami atau teliti. Tergantung masalah, tergantung masalah Emosi anda lebih mengontrol anda daripada anda mengontrol emosi anda Saya sangat tidak setuju, saya sangat bisa psikolog Kalau gue mikir ya, uh, melihat gue sendiri, gue sangat bisa mengontrol emosi sih gue rasa Gue bisa mengenali emosi, gue bisa berperilaku sebagaimana mestinya dengan emosi seperti itu gitu kan Jadi gue gua rasa bisa, emosi anda lebih mengontrol anda, tidak <guluh> Anda menikmati acara sosial yang melibatkan kegiatan dengan pakaian khusus atau bermain peran Anda menikmati Tergantung sih, cuman lebih ke nggak setuju Karena gue orangnya juga gak terlalu demen acara sosial yang kayak gitu ya yang Harus pakai pakaian khusus gitu atau bermain peran atau apa Setidaknya gak terlalu lah Anda sering menghabiskan waktu mengeksplorasi ide yang tidak realistis Dan tidak praktis tetapi menarik Gak juga, gue mikir yang praktis juga walaupun tidak menarik Karena buat apa ada rencana yang kreatif tapi tidak praktis gitu ya Tidak bisa dijalankan dong lebih tepatnya tidak bisa dijalankan dengan efektif efisien gitu kan Anda lebih senang berimprovisasi daripada menghabiskan waktu menyiapkan perencanaan terperinci Nggak juga, aduh ini gue masih netral jujur aja Karena improvisasi walaupun kontradiktif sama rencana yang terperinci Tetap dibutuhkan juga Jadi gue menghabiskan waktu dengan cara membuat rencana terperinci Tapi memberikan opsi untuk improvisasi Ya sorry deh Anda, anda adalah orang yang relatif penyentiri dan pendiam Ini gue setuju ya itu udah nggak pakai mikir lah jika anda memiliki bisnis anda akan merasa kesulitan memberhentikan karyawan yang loyal tetapi kinerjanya buruk gua setuju gua agak nggak tegaan soalnya <laughs> kalau bisa dibilang ya jadi ini gue bisa bilang setuju lah anda sering merenui merenui menemui kali alasan keberadaan manusia oh me memikirkan gitu ya mungkin merenung mungkin maksudnya ya setuju banget gua logika lebih penting daripada perasaan jika terkait dengan membuat keputusan penting tidak juga Tetap membuat opsi anda lebih penting daripada memiliki daftar yang harus dilakukan sangat setuju. Jika teman anda bersedih karena sesuatu, anda mungkin lebih memberi dukungan emosional daripada menyarankan cara untuk mengatasi masalahnya. Enggak, gue dua-duanya. Jadi gue dukung emosional plus juga gue ngasih tau kalau emang gue tahu cara ngatasi masalahnya. Kalau enggak gue kasih tau kalau gue nggak bisa. Jadi gue dukung emosional aja. Tapi gue kalau misalnya ditanya ngelakuin yang mana, gue ngelakuin dua-duanya. Anda jarang merasa tidak aman. Tidak sih, gue selama ini masih aman sih. Ngerasa aman-aman aja Anda tidak merasa kesulitan membuat jadwal waktu dan tetap berpegang padanya Saya setuju Di sini gue memang karena bekerja sangat tergantung sama jadwal dan waktu gitu loh Yang emang harus dipegang Jadi saya setuju Benar lebih penting daripada kooperatif jika berkaitan dengan kerja tim Wah gila saya sangat tidak setuju Harus kerja tim baru disitu nanti nemuin benar yang benar banget Ya kalau benernya cuma sendiri itu setengah benar. Anda berpendapat bahwa pandangan setiap orang Harus dihormati tanpa memandang Apakah pandangan tersebut didukung fakta atau tidak <laughs> uh, netral tergantung juga sih Apa yang pandangan dia sih Kalau ada didukung fakta kadang gue juga nerima aja Dan mikir aja dulu kalau mungkin benar Karena pendapat walaupun Emang gak terdukung sama fakta Kenapa gak bisa lu terima Minimal buat referensi lu Lu sendiri yang nyari fakta gitu kan nanti Bisa aja anda merasa lebih bersemangat setelah menghabiskan waktu bersama sekelompok orang. Ya, gue setuju. Karena saat emang lagi ngumpul emang sama orang itu lebih semangat gue dibanding sendiri. Walaupun emang semangat juga bisa sendiri. Tapi beda lah kalau sama sekelompok orang. Anda sering salah menaruh tempat barang-barang Anda. Alhamdulillah sih, enggak sih. Jadi emang gue udah set di mana barang itu akan tersimpan secara struktur organisasi. Walaupun enggak perfeksionis banget. Karena melihat dari Anda secara emosional sangat stabil. Saya setuju. Pikiran Anda selalu membayangkan ide dan rencana yang belum dieksplorasi. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Anda tidak akan menyebut diri Anda seorang pemimpi. Enggak juga, gue pemimpi kok. Walaupun uh, Anda tidak akan menyebut diri Anda seorang pemimpi. Kadang gue mimpi, kadang gue enggak juga. masa memimpikan suatu ide ya, atau gagasan gitu. Tergantung lah. Anda biasanya merasa kesulitan untuk relax saat berbicara di depan orang banyak kadang enggak juga. kadang tergantung kalau misalnya emang gue sangat dibutuhkan untuk berbicara di depan orang banyak, ya gue udah mempunyai persiapan uh, untuk bisa rileks gitu saat ngomong ke di banyak orang. jadi gue rasa kalau gue diberi waktu gue nggak kenapa-napa. walaupun emang kalau nggak diberi waktu ya susah. Nah, ya gue masih bisa sih walaupun gak diberi waktu pun gue berusaha untuk tetap rileks, masih bisa. tapi ya netral lah biasanya anda lebih mengandalkan pengalaman anda daripada imajinasi anda tergantung masalahnya lagi sorry banget nih ya sorry banget nih banyak yang netral karena emang tergantung masalahnya anjir. anda terlalu khawatir tentang tanggapan orang terhadap anda nah ini gue juga netral nih, tergantung kalau misalnya tanggapan, anggapannya emang benar atau anggapannya emang uh, apa namanya uh, bersignifikan buat gua untuk gue jadi lebih baik ya gue pasti pikirin tapi kalau misalnya enggak ya gue gak terlalu khawatir aja ya. jadi ya tergantung Ika ruangan penduduk, Anda berada dekat dengan dinding menghindari bagian tengah Ini gue setuju <laughs> Kebiasaan kalau di kondangan juga begitu biasanya Anda cenderung untuk berleha-leha sampai tidak cukup waktu untuk melakukan apa-apa hmm, Anda cenderung untuk berleha-leha sampai tidak cukup waktu untuk melakukan apa-apa Enggak juga, tapi memang belakangan masih kayak gitu sih Soalnya waktu berleha-leha, uh, gue mikir untuk gue mau ngelakuin apa Jadi karena sekarang gue lagi kadang eh, gak tau mau ngelakuin apa gue kebanyakan mikirnya aja jadi ya sangat setuju dikit ya. anda merasa sangat gelisah dalam situasi yang membuat tertekan? Uh, tidak sih jadi masih uh, bisa terkontrol bahwa gak gelisah banget yang sampai kelihatan atau apa, anda yakin le bahwa lebih bermanfaat disukai orang daripada menjadi orang yang berkuasa uh, gue setuju, karena kalau misalnya orang yang berkuasa tapi gak disukain sama orang gak efektif juga cuy, mendingan disukain orang dulu baru berkuasa kalaupun gak berkuasa juga gak apa-apa kalo dari gue jadi ya disukain orang dulu Anda selalu tertarik dengan benda-benda yang tidak konvensional dan ambigu Misalnya buku, seni, atau film Tertarik dengan benda-benda yang tidak konvensional dan ambigu misalnya buku atau sengaja, setuju sih jadi kadang mungkin gue punya pemikiran sendiri gitu jadi gue pengen nemuin pemikiran uh, gue jadi pengen nemuin apa yang gue dapat gitu gue bisa membaca buku mungkin gue nanti interpretasi buku ini akan berbeda dari lu gitu karena gue menemukan hal ini di sini karena ambigu itu gitu kan kalau misalnya nggak ibu nggak ambigu atau bukunya itu straightforward straight forward banget ngasih sih tahu sesuatu jadi kayak kurang asik sih jadi ya lebih baik tuh menemukan satu yang bisa lo ambil dari hal ini, anda sering mengambil inisiatif dalam situasi sosial, nggak juga tergantung lagi balik lagi. Cuman gue cenderung enggak sih saat situasi sosial, gue kadang mungkin lebih nunggu dulu. Jadi gue lebih ke ngeliatinnya dulu, baru ambil inisiatif. Sih, <laughs> balik lagi masih dengan Wirman yang lama, yaitu INFJ ya, salah satu katanya yang paling jarang mungkin uh, apa namanya personalitinya yang paling jarang dimiliki di sini gue ngeliat dulu ya pikiran gue introvert terus atau energi gue visioner ya dibanding realistik kadang emang gue mikirin tapi lebih ke si bang si majatul ya kalau pikiran tadi itu kan gue introvertnya lebih banyak nah kalau sifat gue juga lebih ke emosional dibanding rasional karena kadang gue memilih Uh, suatu tindakan atau menilai suatu tindakan dari sisi emosionalnya juga dulu sih benar nggak gue kalau ngomong kayak gini, jangan asal ngomong aja misalkan kayak gitu. Kalau taktik perencanaan ya, tapi improvisasi juga ada lah ini nggak terlalu jauh gitu ya, jadi masih imbang-imbang. Identitas tegas atau waspada Ini gue gak tau ini, ini apa nih Ini kalau gak salah INFJA Nah ini A nya nih A nya tuh asertif sama waspada tuh apa ya? Turbulen siapa apa gitu gue lupa Ini nanti gue baca deh ini gue kurang ngerti kalau yang ini Kita baca sedikit ke karakteristik dari uh, Apa namanya Penjelasan karakteristik gue ya Tipe kepribadian avokat sangat jarang mencapai Kurang dari satu 1% populasi <laughs> Aduh ya begitulah guys Gue bukannya sengajain loh, ini emang gue jawab beneran anjir Dan gue tes lagi Karena bisa ada kemungkinan saat lo ngetes lagi tuh Lo bisa beda dari yang zaman dulu lo pernah tes Karena lo kan berubah juga orangnya dalam melihat hidup Tapi gue Ya gue gak tau ini baik apa enggak sih Cuman ya alhamdulillah gue masih sama prinsip gue Dan gue masih punya karakteristik yang sama dari terakhir gue ngetes ini Jadi gue bukan bohong atau gue pengen Wah oh, gue pengen bagus nih biar keren Punya karakteristik yang kurang dari persen populasi Enggak juga anjir biasa aja Emang ini gue mereka memiliki rasa idealisme dan moralitas sejak lahir, tetapi yang membedakan mereka dengan tipe kepribadian idealistik lainnya adalah ketegasan dan tekad mereka. Advokat bukan pemimpin yang malas, tetapi orang yang mampu mengambil langkah nyata untuk mewujudkan tujuan mereka dan meninggalkan dampak positif yang abadi. Alhamdulillah, setidaknya gue punya kepribadian atau karakteristik yang baik gitu ya menurut gue. Advokat cenderung berpendapat membantu orang lain, itu adalah tujuan hidup mereka. Tapi walaupun orang dengan tipe kepribadian ini ditemukan terlibat dalam upaya penyelamatan dan melakukan kerja amal. Gairah mereka yang sebenarnya adalah mendapatkan inti masalah sehingga orang tidak memerlukan penyelamatan sama sekali. Setuju banget. Kalau kita bisa mencegah ngapain mengobati? Oke sedikit melihat dari tiktok yang tadi ya. Artinya gue termasuk yang bener di luar dari semuanya. Gue juga gak ngerti kalau misalnya emang gak termasuk antara leader, follower atau rebellious. Gue apa anjir gue juga gak tahu ini Ya, gue nggak akan baca banyak-banyak sih. Ini sebenarnya juga bisa diakses langsung aja di Google, gitu kan? NFJ ya, pasti walaupun lo belum tes, lo bisa buka kalau NFJ itu penjelasannya apa dia ya kalau banyak-banyak ini nanti kelamaan lah lo juga bosan pasti gue jelasin oh guys jadi segitu dulu konten kali ini jadi bukan deep talk banget jadi hanya untuk mengetes aja apakah gue masih INFJ atau tidak ternyata iya gue masih INFJ nah kenapa gue ngelakuin tes ini juga dan gue kontenin karena gue berharap kalau kalian yang nonton itu juga melakukan tes ini bukannya gue endorse MBTI ya tapi dalam mencari uh, jawaban hidup mungkin lo bisa mencari jawabannya itu di diri sendiri dulu dengan cara mengenali diri sendiri dulu <laughs> apa sih lu termasuk orang yang seperti apa sih bagaimana sih kita berperilaku kalau karakteristik kita seperti ini katakan bagaimana sih supaya kita bisa mengenali orang lain juga inti karakteristik orang lain juga supaya kita tuh bisa punya circle yang oke okay, saling membantu kompleks cocok karena lu bisa berperilaku dengan baik sesuai karakter lu ya seperti itu deh oke okay, kalau gitu sekian dulu konten kali ini thank you yang udah nonton jangan lupa untuk like, comment dan subscribe kasih tahu ke gua konten deep talk apalagi topik apa lagi yang kita akan bahas ke depannya, dan menarik gitu ya. Langsung aja komen di bawah. Oke, gue Wirman, keep working headband. Cepet dulu Xcam Forever. Jangan lupa Xcam semua official. Sekarang bentar lagi akan ada year and sale ya. Jadi langsung aja cek di Shopee. Oke, bye bye.